Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi ngadem di persawahan bersama Mas Heru. Ini lagi pengen bernostalgia di persawahan, di kampung Wonogiri. Ini pemirsa. Halo, saudara, ketemu lagi dengan Heru Sulistijawan. Saya diajak jalan-jalan nih sama Mas Hasan. Kampung lagi di kampung, diajak jalan-jalannya ke sawah. Nih, lagi di tadi. Tuh, di sawah. Ternyata enak juga nih di sawah. Uh, gak ada ini di Jakarta, lor? Tuh, lihat view-nya. Mantap, kan? pasti damai asri. Tus banget mas. Kita nih lagi pulang kampung. Terus kangen kangen suasana kampung kampung Wonogiri. Nah, saya aja ke sawah ini. Ngangen nih lur. Kampung Wonogiri sangat ngangen nih. gimana mas udah bertahun-tahun kan nggak ini udah lama nggak pulang kamu udah bertahun-tahun uh, tetap kangen mas suasananya asri, adem zaman kan makin kesini makin modern dulu mah kita mandinya dikali kali di bawah itu main-main ya, udah... sawah sekarang kan orang megangnya hmm. HP ya, bangun gitu. tidur HP bangun tidur HP hmm, ini ya kalau menurut saya peralian zaman sekarang udah ke gadget kalau menurut saya refreshing itu nggak harus mahal. Karena kita sangat membutuhkan suatu tempat di mana tempat itu bisa membuat hati kita terasa nyaman, terasa damai, terasa enjoy, dan persawahan adalah suatu tempat yang istimewa, kalau menurut saya, karena refreshing itu nggak harus mahal. sampai di sini dulu jejak saya dan semoga bisa mewakili atau menguat rindu untuk dulur-dulur yang ada di Perantauan salam dari Wonodiri akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh